Halo Tripler, bertemu lagi di channel EpiLife Di video kali ini, gua bakal membahas tentang karakter bintang 5 terbaik Genshin Impact Yang sangat berguna untuk kalian dalam menyelesaikan spiral Abyss Gua bakal memilih dari banner penti awal rilis di tahun 2020 Sampai hari ini banner Panahida di April tahun 2023 Jadi simak terus videonya Let's go mamang nah untuk karakter pertama yang gua nobatkan sebagai karakter tier SS ya guys ya karakter terbaik yaitu adalah Yelan dimana dia adalah karakter berpisen Hydro yang sangat universal bagi semua combo ditambah lagi scaling damagenya itu dari HP jika kalian nggak tahu resonansi Hydro sudah diubah semenjak dendro Rilis yang dimana kalau kita memakai dua karakter Hydro maka di party kita akan mendapatkan 25% HP. Sudah dipastikan damage dari Yelan ini di dibab secara tidak langsung. Selain itu, elemental burst dari Yelan yang memanggil dadu, memberikan damage of field yang sangat luar biasa, dan membuat dia semakin di depan. Selain itu, Yelan juga bisa dijodohkan dengan karakter bintang 4, yaitu Singcu. Dimana Singcu skillnya hampir mirip dengan Yelan, yaitu of field DPS. Meski mereka mempunyai energi cost yang tinggi, mereka bisa saling melengkapi. Karena elemental skill mereka memberikan partikel hydro yang banyak, jadi masalah energi Richard untuk kelancaran elemental burst sudah teratasi. Nah, terus Yelan dan Xingqiu adalah satu paket lengkap untuk kalian yang ingin membuat land up untuk melawan musuh yang single target seperti Wenut, Magu Kenki, dan yang lainnya Adapun line up terbaik untuk saat ini Untuk lawan musuh single target Yang memakai line up bersama Yelan Yaitu adalah party hyperbloom Cookie Shinobu Yang dimana line upnya terdiri dari Cookie Shinobu, Yelan, Xingqiu, dan Nahida demennya ini bersumber dari elemental Skillnya Nahida Brushnya Yelan Terus brush nya Xingqiu, elemental skillnya nya Yelan dan Xingqiu, dan damage dari Hyper Bloom nya Kuki Shinobu. Dan masih banyak land up lain yang bisa kamu coba dengan karakter Yelan ini. Contoh party lainnya adalah Hu Yelan, Xingqiu Jongli, Alha Yelan, Kuki Nahida, atau Raiden Yelan, Xiangling Bennett. Jadi Hydro enabler seperti Yelan ini sangat amat dibutuhkan di tim kalian terutama saat kalian spiral abis yang mengharuskan kalian mempunyai dua line up untuk menyelesaikannya. Jadi menurut gua Yelan pantas menyandang prioritas utama karakter yang harus kalian punya untuk keperluan spiral abis. Untuk karakter kedua terbaik menurut gua adalah Nahida, Dimana Nahida ini adalah karakter Dendro yang hampir nggak punya kekurangan sama sekali. Banyak role yang bisa dijalankan. Seperti ngebab elemental mastery, kasih damage off field, dan dia juga bisa kasih aura denro yang sangat konsisten. Hampir semua line up yang berhubungan dengan elemen denro, pasti damage dari line up itu akan meningkat, dikarenakan karena ada nahida di line up tersebut. Dimana di spiral abyss ini, elemental denro sangat dibab habis-habisan di spiral abyss. Mulai dari Blessing Abyssal Moon dan musuh-musuh yang mendukung ke mekanik Elemental Reaction Dendro. Nah kalian tadi udah tahu sendiri Land Up Nahida bersama Yelan sudah amat broken ya guys ya. Apalagi kalian mau main Reaction Dendro lain seperti Spread, Agra hyperbloom Hyper Bloom dan Bloom juga masih bisa. Jadi menurut gua Nahida adalah karakter Dendro yang amat memberikan banyak value kalau kalian ingin bermain reaction Dendro. Jadi kalian gak akan rugi kalau kalian memprioritaskan dia sebagai karakter yang wajib kalian punya untuk kebutuhan kalian di Spiral Abyss. Oke okay guys untuk karakter terbaik ketiga menurut gua adalah Kazuha. Dimana Kazuha ini adalah karakter support bervision anemo. Dia juga adalah salah satu baper terbaik di Genshin. Dia bisa ngebab 4 elemen yaitu Hydro, Cryo, Electro, dan Pyro. Selain itu, saat dia men maka bakal ada penambahan Elemental Damage Bonus Selain dia menambahkan Elemental Damage Bonus Saat nge juga dia bisa memakai 4 set Artepak Peridescent Yang bisa ngurangin 40% Elemental Resisten musuh Jadi kalau kalian sekali nge kalian itu bakal dapet 2 buff Yaitu Elemental Damage Bonus dan Pengurangan Resisten musuh Selain itu, dalam menarik musuh krocok, dia juga jago ya guys ya. Jadi kalian tinggal menggunakan elemental skillnya untuk menarik musuh yang tidak bisa diam. Sebagai karakter bintang 5, kajuha ini banyak banget memberikan keuntungan untuk banyak karakter. Terutama kalau kalian untuk kebutuhan spiral abyss, udah pasti kajuha ini bakal selalu kepake. Kamu tahu sendirilah betapa brokennya party Ayakamona, Kajuha, Diona, asalkan musuh beku, udah pasti musuh hilang. Belum lagi banyak karakter yang diuntungkan dengan adanya Kajuha, yang penting dia berelemen Hydro, Cryo, elektro dan Pyro. Bahkan seorang Keiya yang menjadi karakter bulian di Genshin Impact, si Jamet bisa kamu jadikan main DPS karena adanya Kajuha karena kajuha bisa ngebab elemental krayonya dari kaya terus bisa ngurangin resisten krayo dari vision kaya jadi menurut gua kajuha adalah salah satu karakter prioritas yang wajib kalian punya untuk kebutuhan kalian di spiral abyss oke guys karakter terbaik selanjutnya adalah zhongli ya guys ya Dongli adalah karakter berpision Geo Gue sebut dia adalah bapaknya Geo Yang dimana shieldernya ini sangat amat kuat Dan durasinya lama sampai 20 detikan Jadi sangat menguntungkan bagi beberapa line up Seperti line up Geo Dan line up penting seperti line up Xiao Wanderer Shino Yang karakternya itu rawan terkena takedown musuh Land up, Geo sangat bergantung dengan shield, ya guys. Ya, resonansinya itu sangat ngebab kalau misalkan karakternya ini memakai shield, yaitu bakal meningkatkan 15% kekuatan perisai. Selain itu, karakter yang sedang dilindungi perisai akan mendapatkan efek berikut. Nah, efeknya itu meningkatkan 15% damage saat karakter mengakibatkan damage terhadap musuh mengurangi 20% GeoRes musuh selama 15 detik. Nah jadi land up dari elemental Geo sangat bergantung kepada Zhongli Meski ada shielder lain seperti Toma, Layla, dan Dayona Tapi mereka tidak bisa menggantikan Zhongli guys Soalnya Zhongli ini dia udah sama elemennya Geo Terus dia juga pasifnya nyambung dengan resonansi Geo Yang bisa ngurangin resist terus bisa nambah damage Dan shieldernya ini durasinya lama 20 detik kan Terus dia hasilnya bisa ngurangin resisten musuh Dan dia juga Hasilnya kuat banget guys Adapun line up Geo yang sering dipakai di Partian spiral abyss, kalian bisa pakai Ito, Goro, Albedo, Zhongli Terus Ningguang, Zhongli, Xiangling, Bennett Nah, atas semua peliwa yang jongli berikan Menurut gua Jongli masih bisa masuk daftar karakter terbaik prioritas untuk kalian gacha jika kalian ingin bermain elemental geo. Nah, itu dia guys, daftar karakter Genshin Impact terbaik menurut gua yang bisa mempermudah kalian menyelesaikan Spiral Abyss. Gua sengaja di sini tidak memasuki memasukkan DPS di karakter terbaik. Karena DPS selalu berganti, tapi support biasanya karakternya terbatas. Jadi demi prioritas lineup, gua lebih memilih karakter support karena DPS-nya siapapun mau bintang 5 bintang 4, jika karakter support-nya siap maka Len party akan berjalan secara maksimal. Nah, jika kalian punya pendapat yang berbeda atau punya pilihan karakter yang lain, kalian juga boleh berdiskusi di kolom komentar. Nanti di video selanjutnya, gua bakal bikin video tentang karakter DPS terbaik bintang 5 di Genshin Impact. Jadi kalian jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan videonya. Nah, jika kalian ingin jokis pihak Abyss gratis dan top up gen Genshin Impact, kalian langsung kontak aja kontak yang ada di deskripsi. Semuanya aman dan terpercaya. Bang happy udun see you next time, I miss you.